Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat seputar Lesla tentunya Baiklah sahabat Lesla dimanapun kalian berada Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Alhamdulillah persahabat ya saat voting sudah berakhir Idul lagi kita di The kejuara di nominasi sosial media artist of the year Voting lewat legit musik Alhamdulillah untuk voting di LSD mencapai 2 juta poin Wow tentunya ini fantastis banget persahabat ya dan di urutan pertama Ini suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang mana tentunya terbukti fans sejati Leslar emang selalu kompak Dan selalu solid mendukung karya-karya terbaik dari idalah kesayangan kita postingan tersebut juga diripos oleh Angkung Rosanskoles24 lah. Ada kalimat kepsen yang dituliskan Vote telah berakhir untuk warga Depok dan sekitarnya Terima kasih teman-teman untuk kerjasamanya Wow, Masya Allah banyak persahabat ya dan kita lihat juga nih persahabat ya selain nominasi sosial media artist of the year, Nida Elasi juga dinominasi female single of the year. Alhamdulillah tentunya di posisi pertama dengan raihan 1 juta lebih persahabat ya, untuk poin Ini di atas liodra Dan kita lihat juga nominasi song writer of the year. Alhamdulillah juga persahabat ya untuk komposer dan Rizky Billar ini. Di posisi pertama, sempat ketikung, dan tentu kekompakan dan keberbaran fans sejati Lesnar. Ini selalu membuat kita semakin bangga dan bahagia. Dan untuk nominasi collaboration of Dia, persahabat Dia, Bismillah, Cinta, Ungu, dan Lesti. Ini posisi pertama juga dengan Raihan, satu juta poin persahabat ya semakin bangga semakin bahagia bismillah persahabatnya Bunda L bahwa piala wow dan selanjutnya juga persahabatanku ya, Gyan Ayah Kejora di akun Instagram pribadi miliknya Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan foto kebersamaan keluarga besar Lesti. Iya, ini satu jam yang lalu diunggah oleh Ayah Kejora. Allah kebersamaan ini selalu membuat kita bahagia persahabat ya. Di sini juga persahabat, ya kita bisa melihat ada sebuah pelajaran keluarga itu harta yang paling berharga nih Wow, Masya Allah banyak para sahabatnya mudah-mudahan bahagia Sehat selalu untuk keluarga besar Idola kesayangan kita Dan kita lihat juga Di postingan ayah kejora ini Banyak tanggapan komentar yang sangat positif Dari para fans salah satunya Dari akun yanisuryani.js62 Masya Allah Sehat-sehat semuanya Itu doa baik yang sangat luar biasa dari orang-orang baik juga yang tulus mendoakan, mensupport keluarga besar Lesti Kejora maupun Kakak Rizky Pilar. Dan ke kabar berikutnya juga ada unggahan spesial terbaru dari Adi Sky. Bersahabatnya kita lihat aja di unggahan Adi Sky satu jam yang lalu juga. persahabatnya ini mengunggah sebuah postingan foto momen kebersamaan dengan Rizky Billar. Wow, tentu kita lihat di sini Kakak Billar penampilannya sangat. Keren dan sangat luar biasa banget persahabatnya. Kita salvage sama kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Adis, Sky. Dulu, waktu beliau masih bujang, kita sering traveling keluar kota bareng, naik pesawat urus bagasi urus tiket yang serba dadakan. Urus menginapan semua kami lalui bareng dan kemarin kami melakukan hal itu lagi. Sangat bahagia rasanya perjalanan yang singkat dan penuh makna hampir di seluruh perjalanan kami bercerita berdiskusi. Untuk menatap masa depan dan tak terasa sebentar lagi beliau pun akan menjadi seorang ayah. Semoga kita selalu bisa menyalurkan hobi kita, ya girl, ngebolang bareng, mencicipi kuliner di setiap daerah ngobrol sampai larut malam. Dan yang pasti, bangunin bilar sekarang lebih gampang dari yang dulu. Begitulah perjalanan singkat kami di Pulau Jawa. Terima kasih. Sedang support perjalanan kami, Raja Travel.id, Basuki Subrojo. Wow, persahabannya di sini kita mendapatkan sesuatu kebahagiaan dari Bang Adis Sky, soal kakak Rizky Milan. Masya Allah, mudah-mudahan sehat, bahagia, dan selalu lancar, apapun yang dilakukan oleh mereka. Amin. Dan dalam postingan tersebut juga, di sini banyak tanggapan, banyak komentar juga yang diberikan, yakni dari Agung Instagram. Rossi underscore Leslar24 mengatakan ada yang lagi kangen nih karena persahabat ya <gifat> di sini Bang Sky katanya kangen banget sama kakak Bilar ya Mudah-mudahan mereka selalu menjalin silaturahmi Dan selalu bisa memberikan kebahagiaan untuk kita semua para fans sejati Leslar Selanjutnya juga persahabat ya di sini ada sebuah unggahan momen nih Ini momen semalam Ketika dedek Lesti dan kakak Pilar mampir ke Punclut bersahabat ya, ke rumah makal Sangku kuripan. Ini Masya Allah banget ya, Bandung Punclut itu memang punya sejarah dan punya cerita banget untuk Lesti dan Rizky Pilar. Berikutnya juga di sini kita mendapatkan info juga bersahabat ya, jangan sampai lupa tanggal 1 Desember, tepatnya hari Rabu live jam 20.00 waktu Indonesia barat di indosiar ini akan hadir malam puncak indonesian download world 2021 wah wow, ini kejutan banget untuk kita semua karena idola kesayangan kita akan tampil satu panggung satu seprekensi juga nih persahabat ya masya Allah pastinya kekejutan keromantisan akan diberikan oleh lasty dan bilar di panggung indosiar Jangan sampai lupa dicatat tanggal hari dan jamnya, biar kalian tidak ketinggalan, biar kalian tidak terlewatkan. Momen yang paling kita tunggu-tunggu, acara paling bergengsi juga di Indosiar dalam Ajang Indonesian Dandut World 2021. Dukung, support, dan doakan yang terbaik untuk idola saingan kita.